Dukung Gus Puad Fleret ex-Politikus PSI Husin Sihab larang habaib berdakwah di Indonesia dan pulang ke Yaman. Ya kan. Para Habib di Indonesia per perlu dilarang berdakwah di Indonesia karena menggunakan ujaran kebencian dan tidak sesuai karakter bangsa Indonesia. Para Habib lebih baik pulang ke Hadra maut Yaman. Beb. Sepenuhnya saya mendukung statement Gus Fuad untuk melarang Habib-Habib itu berdakwah di Indonesia, suruh balik ke Yaman atau hijrah ke negara yang cocok dengan meteor dakwahnya jangan sekali-kali merusak tatanan yang sudah dibangun oleh para ulama pendahulu di Nusantara," kata, -kata mantan politikus PSI Husin Sihab di akun Twitternya, Ed Sihab, Rabu 22 Maret 2023. Perilaku Habaib yang kasar dalam berdakwah yang menjadi kekesalan Gus Puat dan juga saya tentunya sejak dulu saya sudah banyak mengecam Habib Gagal. Gagal membawa Islam yang rahma ke Indonesia paparnya. Menurut Husin, pernyataan Gus Puat ditujukan kepada Habaib yang memang punya kecenderungan intoleran, radikal dan keras dalam berdakwah. Buspuat bicara soal fakta kekinian yang terjadi pada beberapa sebagian Habib yang punya metode dakwah kasar dan merusak citra Islam. Sementara kita ketahui sejarah Islam masuk ke Indonesia itu lewat pewayangan sehingga bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat, bukan dengan teriak-teriak di atas mimbar mencaci maki serta fitnah terhadap kelompok tertentu. Metode dakwah yang dilakukan oleh para ulama dan khubaib terdahulu lebih mudah diterima oleh masyarakat dan terbukti Indonesia saat ini menjadi negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Berkat siapa? Berkat habib dan ulama radikal itu? Absolutely not paparnya. Husin meminta orang yang kurang ajar terhadap usbuat perlu dilaporkan ke polisi. Untuk orang-orang yang punya ngajar sama Gus Puat, saya berharap dipulusikan orang tersebut biar nggak ngelunjak. Gus Puat ini keturunan Sunan Ampel. Sudah tahu teras Sunan Ampel dari mana? Habib-habib di pasti tahu teras Sunan Ampel pungkasnya. Ya, nah ini ya beberapa videonya ya ini ada videonya contoh ya ini Wah. itu ya. intinya kayak begitu Makan, bahkan kalau boleh saya menyarankan itu untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia kan ngurusak aja itu kebanyakannya satu dua aja kalau seratus seratus saya atau Habib yang ceramah itu yang benar cuma dua apa tiga yang lain ngaco aja bikin gado aja bikin ngancem-ngancem nakut-nakut di bumi aja saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu banyak orang Islam murtad Nah, begitulah informasinya, kawan. Nah, sedikit saya bahas di sini, ya. Saya sedikit bahas terkait masalah yang terjadi di sini. Maka, sejak saya katakan ini waspada, adu domba. Ya, memang kalau kita lihat, ya, ada beberapa yang ceramah itu keras, ya, tegas, dan sebagainya. Nah, ini kan. Saya lihat di media sosial kan ramai pro kontra ya, ah, ah, ada yang uh, membela Gus Pleret ya, ada yang membela Parhabaib ya, ini Gus Puat Pleret, ada eh ada yang ya Parhabaib lah dan sebenarnya ini pro kontra. Nah setelah itu saya cek ternyata di situ ada Habaib yang datang ke tempatnya Gus Fuad untuk ya Tabayun dan sebagainya tapi ternyata di situ ada uh, suatu kejadian Ya kalau kita lihat di videonya ada seseorang yang pencinta Baib uh, Itu ya, ingin menyerang uh, Gus Fuad Nah dalam peristiwa ini sebenarnya sangat disayangkan ya Karena tujuan daripada Tabayun itu kan untuk mencari solusi namun saya juga tidak setuju kalau, saya pribadi ini tidak setuju kalau para habaib dilarang berdakwah di Indonesia. Ya, seharusnya kalau misalnya ada yang keras ceramahnya, ada yang mungkin tegas, ada yang mungkin dengan cara persuasif, itu kan saling melengkapi. Nah, jika seandainya ditemukan di situ ada suatu uh, ceramah yang bersifat kebencian, ini kan sesama habaib kan punya, punya perkumpulan, ya ulama-ulama, ya. Ustadz, ya Gus, para Gus, itu kan punya perkumpulan. Nah, sebenarnya di bui itulah tempatnya ya Majelis Ulama Indonesia. Untuk membicarakan tentang terkait bedak yang cocok, ya cara berdakwah yang cocok di wilayah NKRI. Nah, sampai-sampai bagaimanapun yang namanya habaib itu keturunan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Makanya saya selalu... Oh, berpesan kepada diri sendiri, bahkan kepada sahabatku. ya Jika ada habaib yang mengajarkan sesuatu yang yang sekiranya itu di luar daripada ajaran agama Islam. Tidak perlu diikuti, namun tidak perlu juga dicaci maki, tidak perlu difitnah. Ya. Namun jika ada keturunan Nabi atau Habib yang mengajarkan kita kepada kebenaran sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis nabi nah kita ikut di situ ya karena di sini kan para habaib ya para kiai ulama-ulama pasti kita akan selalu berpikir kita diajak kepada hal yang baik jadi kepada hal yang baik ya semoga ini tidak terlari kemana-mana sehingga semakin apa uh, umat di bawah ini kan pasti terpecah. Ya kalau para pembawa ilmu, ya para ulama di atas itu terjadi perbedaan pendapat, ya kemudian mungkin oh, di medsos itu saling apa saling serang argumen. Nah tentunya umat yang dibawa ini kan pasti akan bingung, pasti akan bingung. Ya mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak tertentu yang masuk memperkeruh suasana ini. Saya sangat meyakini bahwa Gus Fuad Pleret ya salah satu ulama besar kita, nampaknya habaib-habaib yang lainnya saya kira uh, pasti bisa menyelesaikan masalah ini dengan sangat baik karena ada dalam uh, cara menyelesaikan masalah kan pasti ada dalam Al-Quran uh, maupun hadis-hadis. Ya saya tetap hormat kepada seluruh ulama di Indonesia para habaib, para kiai, para ustad, tetap saya hormat. Termasuk tokoh-tokoh agama lain seperti ya, kondeta, ada yang lainnya, saya tetap hormat, menghargai. Jadi ini Saudaraku, jangan sampai kita terprovokasi, ada yang memprovokasi sehingga kita ini ribut. Ya, kita tetap jaga persatuan Indonesia yaitu silah ketiga. Ya, saya mendoakan kepada ya Gus Fuad, cleret Ulama besar kita, saya doakan habib-habib kita, tokoh-tokoh ya, agama kita, para kiai kita, ustadz utat kita, dan seluruh tokoh-tokoh agama lainnya. Saya secara pribadi tetap mendoakan semoga diberikan oh, kesehatan, umur yang panjang, ya, diberkahi rezeki yang banyak. Nah, ya, itu saja, semoga tetap terjalin silaturahmi. Merdeka, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.